in your face Dan Mita Semahboa serta Erwin, Meladia Squad yang disiapkan oleh Sintayong, Indonesia U20 yang akan menghadapi Moldova U20. Ya ada Cahya Supriyadi, Kapten Ferrari, ada Roby Darwis, Kakang Rudianto, Doni yang mencetak uh, satu gol di dua pertandingan sebelumnya. Ada Zaki, ada Marcelino, Arkan, Ronaldo, Ginanjar, Hoki. Empat orang pemain yang ada di depan ya, ini tidak berubah ketika menghadapi Turki, sekarang dimainkan lagi. Ada Ronaldo, Ginanjar dan e, Hoki serta e, Marcelino Dan Nadia Squad Moldova U20 Asma pelatih Stoika dimana Bulmaga belakang mereka Ada juga Kuros dan Miskov Dua pemain yang seperti akan diandalkan oleh Stoika Untuk bisa membongkar pertahanan dari tim Indonesia U20 Ya ada Roman Domenko tadi Salah satu pemain yang tadi sudah sempat Adi sebut Bermain di Sheriff ya yang juga ada di UEFA Youth League dia bermain ini merupakan gol yang tercipta ya ada kelengahan dari para pemain belakang di situ ada Hoki Caraka ya. yang justru menjadi bek kanan ini kalau dilihat dari posisinya kan ya. harusnya itu yang menjaga kan Kakang Rubianto yang mendekati posisi eh, bek kanan dan bebas lagi bagi Moldova U20 kemudian yang kedua kembali berbahaya seperti memang ada lapse of concentration ya kalau set piece kembali Marcelino Ferdinand satu sepakan datar keras coba dilayangkan dari luar kota penalti oleh Marcel masih belum mampu untuk bisa mengganggu konsentrasi dari penjaga gawang Dumenko mampukah Indonesia U20 menyamakan kedudukan konsentrasi penuh, Ronaldo kita saksikan upaya dari Ronaldo Cuote datar, keras kembali, satu upaya yang sangat positif, tapi mampu diamankan oleh Roman Dumenco. ya, on target, tapi memang posisi Dumenco masih sangat tepat tersepatan lagi bagi Indonesia, satu terlepas Ronaldo Cuote sangat disayangkan dari. Satu peluang yang begitu baik Didapat run yang sangat cerdik Dari Ronaldo Kuate tapi finishing Masih jauh dari ideal tadi Sehingga gagal untuk bisa menyalakan kedudukan Bagi Indonesia U20 Dan sejauh ini Moldova masih terus menjaga Keunggulan mereka setelah gol cepat Yang mampu mereka lesakan Upaya dari Raelian Mitra sepak bola pertandingan di babak pertama sudah berakhir Gol cepat dari Raylian masih menjadi pembeda Tentunya tim Indonesia 20 memiliki banyak kesempatan di babak pembuka Tapi belum satu pun mampu dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia Terutama Ronaldo Kuatih tadi dengan dua peluang emas Yang belum bisa dikonversi menjadi gol balasan Mitra sepak bola kita sudah kembali mendapatkan hubungan langsung Dengan... Stadion Manavgat Ataturk di Antalya, Turki untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua tim Indonesia U20 masih tertinggal tipis satu gol dari Moldova U20 di mana gol cepat tadi diciptakan oleh kapten mereka Bulmaga. Perlahan namun pasti penampilan dari tim Indonesia semakin membaik setelah sempat tersentak juga dengan gol awal yang mampu diciptakan oleh Moldova. Pergantian pemain 2 sudah dilakukan oleh Sintayong Di pertengahan babak pembuka Dan sesaat lagi pertandingan akan berlangsung kembali Kick off sudah bergulir Ini dia aksi babak kedua Antara Indonesia U20 Menghadapi Moldova U20 Kita harapkan ada penampilan yang Tentunya semakin membaik Dengan lemparan panjang Robin Darwish Oh, satu upaya masih mampu diselamatkan ke mulut -ke mulut gawang gagal tadi. Upaya dari hoki Caraka. Doni, terlepas, Marcelino Ferdinand. Satu lagi peluang emas didapat oleh Marcelino Ferdinand. Anmar tadi Erwin, ya. tapi belum mampu juga untuk mengetarkan jala Moldova yang dikawal oleh Roman Domenko. Ya, skemanya sudah bagus. Ada pergerakan Ronaldo kepada Doni dan dia sodorkan ke Marcelino. So, buang. Rabani. Oh Rabani masuk belum lama langsung memberikan instant impact. Pemain yang tentunya kembali akan berupaya merebut lagi posisi utama di skuad ini. Rabani mampu mencetak gol balasan. Satu lagi pergerakan impresif yang disajikan dari lapangan tengah tadi. Sauduran dari Zanadin sebenarnya iya. ya, di Zanadin Faris memang terus menjadi bintang pemain yang memiliki kemampuan untuk menciptakan killer pass. Melepaskan robani tidak juga terlepas dari upaya para pemain. Yang menarik adalah dua orang aktor kunci yang memberikan umpan serta yang memberikan uh, gol bagi Indonesia adalah pemain-pemain yang masuk sebagai pemain uh, pengganti ya. ya Tendangan jarak jauh Cahya Supriyani Penyelamatan yang sangat baik ditampilkan oleh Cahya Supriyani untuk mengamankan gawang Indonesia Kita saksikan satu tendangan jarak jauh namun safe gemilang ditampilkan oleh Cahya Supriyadi dalam laga comebacknya setelah Cidra coba uh. kesempatan bagi Marcelino Ferdinand tipis saja di sisi kiri penjaga gawang Roman Domenico tadi, satu upaya lagi yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand upaya ketiganya Baik. saksikan lagi satu kiriman bola panjang lemparan dari Robby. Oh, terlepas Roma Madumeco Muhammad Ferrari. Sama sekali tidak terkawal. Kesalahan fatal dari Roma Demeco sang penjaga gawang yang sebenarnya memiliki pengalaman tapi begitu kesulitan dalam dua kesempatan untuk bisa mengantisipasi satu upaya bola mati lemparan panjang yang Mirip sekali dengan tendangan bebas yang akhirnya berbuah gol yang membalikkan keadaan keunggulan bagi Indonesia U20. Ya, ini sebuah gol yang memang tercipta karena kesalahan dari pemain lawan. Sebuah bukti bahwa lemparan ke dalam sekarang bisa menjadi salah satu senjata yang bisa mematikan. Ya, tidak bisa menguasai bola dengan sempurna. Sudah keluar dari garis gawangnya tapi tidak bisa menguasai bola. Jaga gawang dari Moldova U20. Dan berkah bagi Ferrari tadi dia yang mau ambil lemparan ya, <laughs> tapi akhirnya dia yang kasih ke Robi dan dia bisa mencetak gol assist dari lemparan Robi. Zainaldin Faris bola cepat diberikan kepada Arkan Fikri lebarkan ke sisi kiri disambut oleh Marcelino Ferdinand. Umpah berbahaya. Oh. Oh, satu lagi peluang. Rabani Taslim Sidik gagal tuh bisa menambah koleksi gol bagi Indonesia. Posisinya istimewa ya Rabani di ya. pertandingan malam hari ini. Kita lihat dia bagaimana menyelinap di antara para pemain Moldova dan ada akurasi umpan yang bagus juga dari Marcelino tadi ya. Tapi memang... kembali berani untuk bisa melewati halangan lawan penalti untuk Indonesia <laughs> U20. Kontak tadi memang tercipta. Cerdik ya kita lihat kecerdikan dari Marcelino Ferdinand dia dorong bola sampai dalam kotak penalti ya. dan masuk ke dalam dia sengaja apa masuk ke dalam dan akhirnya dilanggar oleh pemain belakang dari Moldova, penalti memang ini dia tanya ulang pergerakan kilat dari ya. Marcelino Ferdinand dan langsung ada challenge tadi di dalam kotak penalti tidak keras, tidak sampai membuat Marcelino kesakitan tapi murni pelanggaran ya. di dalam kotak penalti Akankah bertambah keunggulan Indonesia U20 dari titik putih Konsentrasi penuh Marcelino Ferdinand Menghadapi Roman Dumenko Sang penjaga Gawang Moldova Satu upaya dari Marcelino Ferdinand Menambah keunggulan 3-1 Untuk Garuda Muda Indonesia U20 Yang mampu tampil sangat mengesankan Di babak kedua dan membuat Roman Domenico tidak berdaya dari titik putih eksekusi yang sangat dingin ya. dari Marcelino Ferdinand. Ya, kelas ini ya. Tendangan penalti yang tidak menyusur tanah dan sangat keras. Susah buat menjaga gawang meskipun arah loncatannya benar ini juga tidak mudah untuk ditepis. Karena memang bukan tendangan penalti yang uh, pelan dan arahnya sangat-sangat sulit untuk dijangkau. Di lini tengah, ya, kelihatan sekali bahwa perannya cukup besar. Datang lagi serangan iya, kita lihat balik peluang lagi. Zainadin Faris menuju garis byline, membuat terduduk lawannya. Zainadin Faris, oh, coba menserap Rabbani. Tastim sidik, kebakaran laga laga laga Mitra sebab bola dibikin lahir persaingan di Laga kali ini Garuda Matchday Day mempertemukan Indonesia U20 menghadapi Moldova U20. Satu ajang pemanasan bagi tim Indonesia yang bersiap menuju Piala Asia dan Piala Dunia U20 dengan kemenangan 3-1 setelah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.